Orang-orang tertentu saja yang bisa membuat Assalamualaikum Assalamualaikum Kumahadamang Insya Allah senantiasa selalu sehat ya Diberikan keberkahan, kesuksesan Kesehatan serta kebahagiaan Amin amin ya robbal alamin Well hari ini luar biasa sekali Hari ini aku menemukan hal yang Baru lagi yang unik Makanan-makanan uh, Jajanan tradisional Namanya dodol betawi ya Dodol ketan Dan uh, ini mudah menjadi Saksi sejarah ya, kalau kalau orang Betawi belum membuat dodol itu belum Lebaran gitu loh. Dan konon sejarahnya, kalau untuk orang-orang tertentu saja yang bisa membuat dodol ini. Karena memang dari bahan-bahannya pun luar biasa membutuhkan uh, biaya yang cukup lumayan besar ya. Karena uh, biasanya mereka tuh urunan untuk membuat dodol. Nanti kita lihat ya prosesnya bagaimana. Ikuti terus ya. Oke okay guys, pertama-tama Bahan kita campurkan Satu persatu Dari 35 butir kelapa parut Kita peras santan kental Hingga menjadi 10 liter air lalu santan kental sebagian dipisahkan untuk dibuat galendo atau minyak ini guys bahan untuk campuran dodol jadi terpisah dibuat Selah, jadi minyaknya namanya apa, Bang? Blendo. Balendo. Balendo. Iya. Jadi kalau untuk proses pembuatan dodol itu memang e, terpisah ya untuk bahan-bahannya. Jadi tidak tidak langsung dimasak. Ini santan kelapa. Kelapa. Dicampur? Iya, 20 butir nih. ini. 20 butir kelapa. Bagi dua. Oh, bagi dua. 20 butir kelapa diperas santan kentalnya iya ada campuran lain selain Enggak kelapa untuk menjadi minyak ini 20 butir kelapa untuk 20 butir kelapa airnya berapa banyak sekitar 10 liter 10 liter air jadi perbandingannya sini udah menjadi susut 20 kelapa, kelapa dicampur dengan 10 liter air ini sampai sampai mengeras atau sampai menjadi minyak menjadi minyak untuk uh, 15 liter beras ketan, beras ketan itu kita butuh gula. 35 butir kelapa tua gulanya, Gula merah 14 kilo gulanya 14 kilo gula merah gula, gula merah ya gula aren gula, gula putihnya 5 kilo gula, gula 5 kilo luar biasa man. luar biasa ini prosesnya berapa jam sampai matang bang dua 12 jam itu udah luar biasa bagus sih 12 jam ya jadi memang waktunya itu nggak bisa dikurangi atau dilebihkan Pembuatan, proses pembuatan kue yang luar biasa menyita tenaga waktu, dan hasilnya Udah, memang ini. luar biasa. Okay. Dan sebagian lagi diuleni bersamaan dengan tepung ketan dan gula merah, sesuaikan adonan hingga encer mendekati kental. Proses yang tadi tuh galendo, proses yang ini guys gue nangis ini masak Niksam <guluh> banget masak begini beneran 12 jam Asli ini nggak dibuat-buat emang bener gue nangis nih ya. Rih banget Nah ini uh, campuran beras ketan <guluh> 12 12 berapa tadi po? 15 liter. Ini saudara saya ya guys ya Poh siapa Poh? Ijah Poh Ijah Poh Ijah cantik ya Amin Tenaganya kuat banget eee. Ngedorongnya ya, si... ini nantar, mm. ada... Jadi ini dibuat terpisah ya Ini dari bahan Tembaga Tembaga Memang khusus ya Dan ini untuk ngaduknya Kayak dayung Dari kayu aren Keren banget ya Ini tadi beras ketan Dicampur dengan gula aren Ini dua-dua bahan dicampur ya Sama santan juga sama santan Bagian. Tapi sebagian Sebagian dari 35 butir kelapa uh, Ini terpisah Yang satu dibuat galendo Yang satu memang dicampur sama ketan Ini asli ini peri banget asapnya punten boleh dicoba Mpo. Kita ngaduk ya Bismillah Ini memang tenaganya harus ekstra aduh, Aku tuh jadi sedih yang masak ya kok lihat muka saya, po? Iya, nangis. Ini luar biasa. Dan rasanya itu memang luar biasa. Makanya kenapa dodol itu mahal. Karena memang prosesnya ya begini. Udah bahannya mahal. Masaknya juga susah. Masya Allah. Ini berarti sampai jam 8 malam ya, po, ya Matang ya. Ini ngaduk terus kayak gini nih. Kalau nggak diaduk, kenapa, Pak? 12 jam matang deh dodolnya dan siap untuk disajikan untuk penempatannya biasanya dodolnya kita menggunakan baskom kecil ya lalu ditata dibagi-bagi dan siap untuk dinikmati rasanya pasti enak well luar biasa hari ini pengalamannya sangat-sangat menakjubkan luar biasa ternyata memang benar ya, membuat proses masakan itu, kita menggunakan uh, feeling, dari hati menyajikannya, maka akan tercipta sebuah karya atau masakan yang mewah dan rasanya pasti luar biasa dan proses uh, dari awal tadi hingga akhir itu benar-benar membutuhkan ekstra energi kesabaran, jadi aku dapat mengambil hikmahnya tadi ternyata membuat dodol ini memang harus Gotong royong ya Jadi bersama-sama Ada timnya Jadi tidak bisa sendiri Ataupun cuma dua orang Jadi memang ada tim khususnya Dan aku dapat satu ilmu lagi hari ini Dan uh, menjelang Ramadan uh, 1442 Hijriah Aku dan tim kru Mohon maaf Dan mohon dibukakan Seluas-luasnya pintu maaf Apabila di perjalanan kontenku ini Ada hal-hal yang tidak berkenan uh, Kami mohon maaf ya Semoga konten ini bermanfaat. Terima kasih telah subscribe, like, comment, and share. Sehat selalu untuk teman-teman. Bahagia dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.